Oke teman-teman sekarang kita spotnya agak jauh nih teman-teman mudah-mudahan dapatnya besar, -besar nih spotnya oke teman-teman kita memancing di sini ya oke siap Ini sekarang kita mancingnya ke jauh ya, teman-teman. Ini di Sungai Asam Baru namanya Kalimantan. Kalimantan Spot Bugneo. Strike laki, Bos. Strike laki, Bos. lagi bos Oh, yes, lagi, bos. oh lagi bos bang lagi bos track bos, track, bos. Track lagi bos jas nih trek lagi bos ah. ini bos lagi bos Wah, mantap target utama Bang ke bawah mantap ya mantap oh, oh, tenang. Okay. Oh, tenang. Oh, oh tenang oh tenang oh tenang Atau oh, teman... Bang, Ustaz, bang. tak kita bang. Ya? Mantap, mantap, teman, -teman. Jos. Teman, teman ya teman-teman inilah. Sekarang kita udah dapat spotnya bang. Wah, Mantap nih, mantap nih teman-teman. Wah, teman-teman, ya. teman-teman. Nih, udah berapa ini tiga ini empat nih, ada nah, nih empat, empat, empat, teman-teman empat, empat, empat, empat, teman empat, ya. seperti... ya, empat, bos bos empat, bos. lepat empat, empat, empat, empat, empat, empat, Lisros, bos okay. uh, Mantap Lais Lais, bos. Eh,